update dan terhangat seputar Leslaw love tentunya baiklah para sahabat less dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kekabar pertama ada kabar unggahan spesial dari Kak Nova para yang mengunggah sebuah postingan kebersamaan keluarga besar kakak-kakak tercinta dari kakak Rizky Bilar sahabat dan ada kalimat caption yang dituliskan, "My family, masya Allah, keluarga saya tuh Kata off ya. <laughs> Doakan mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu berikan kesehatan. Amin. Ya lupa alamin berikutnya. Kita lihat juga persahabat ya. Baru saja nih ada unggahan dari Abang Rizky Bilar Di Hingga pribadinya mengunggah sebuah postingan, Masya Allah, lagi di dalam mobil sedang OTW, dan kita lihat." Ada sebuah buku yang diposting, yang difoto persahabatnya, ke Kepemimpinan Umar bin Khattab. Masya Allah, persahabat yang bacaannya sungguh luar biasa, tentunya bermakna, pembelajaran luar biasa. Mudah-mudahan, Rizky Bilar bisa menjadi pemimpin yang baik untuk Dede di Kicauran. Melihat gini, tentunya kita merasa adem dan bahagia, bersahabat yang mudah-mudahan. Kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif. Salah satunya dari akun Lilik and Skarsas 71 mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa bersama, doakan selalu yang terbaik untuk Dede Elasti dan kakak Bilar berikutnya. Kita lihat ada terbaru dari Mas Gilang Atau Juragan 99 Yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto Nih, Masya Allah Kalian tentu salah kemana nih pasangan couple -nya. Tentu pasangan pengantin baru persahabatia, ya Masya Allah Luar biasa Momen semalam Yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Kebahagiaan terpancar dari raut wajah didek lesti Bersahabat ya senyumannya Aduh Udah akan terbaik untuk idola kita ini Dan ada kalimat caption yang dituliskan Gini banget jadi Marcel tetap semangat ya sel Mungkin jodoh belum lahir Katanya aduh cute banget nih Mas Gilang bersahabat ya Terlihat Marcel posisinya di tengah kayaknya melas banget ya belum ada pasangan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan nih seperti dua pasangan kapal idola kita ini masya Allah persahabat ya selalu memberikan kejutan inspirasi kebahagiaan juga persahabat ya doakan selalu terbaik untuk mereka dan kita lihat juga persahabat di sini banyak sekali komentar ada komentar dari akun sahabat Leslar Taiwan mengatakan, "Masya Allah, pasangan couple ini gue nih dua-duanya. Masya Allah, tabarakallah, persahabat dan kita lihat juga Haris. Priza juga mengatakan, persahabat yang dilewat komentar yang tengah ngapain?' Katanya tuh, ngelas <tuh> banget nih. ya ada komentar juga yang diberikan dari akun Instagram." MRIV Kior mengatakan Salvox sama jari lesti Wow <laughs> Emang cute banget para ya pasangan Inilah kita ini Mudah-mudahan bahagia Sehat dan selalu langgang Untuk buah rumah tangganya dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.